Assalamualaikum, selamat pagi jelang siang pemirsa. Saya naik sepeda ke hutan Belantara malah tersesat ini. Gak tahu ini daerah mana? Yang jelas tadi saya eh, bertujuan mau ke hutan, tapi lambat laun malah nggak tahu kemana ini. Ini sepeda saya, pemirsa. Penuh dengan lumpur. tepatnya asik tapi serem pemirsa ya. Ini di tengah hutan nih. Saya nggak tahu hutan mana. Banyak suara-suara aneh. Yang saya nggak tahu dari mana sumbernya. Takut sih sebenarnya. Tapi saya punya Tuhan. Mudah-mudahan nggak takut rasa takutnya. Hi, hilang. Sekarang sudah jam tengah sebelas pemirsa. Saya lapar nih saya nggak bawa makan dari rumah dan saya memang sengaja nanti cari makan di jalan malah ini di hutan di hutan tentunya nggak ada warung oke pemirsa doain aja ya saya mudah-mudahan nanti menemukan makanan apapun itu yang penting nggak beracun ya pemirsa ya doain saya pemirsa ya saya mau cari di sana dulu oke lanjut <tuh> saya masih terus mencari bahan makanan pemirsa belum dapat dapat, harus cari di mana. Eh, kayaknya ada cacing tuh, cacing sulfur ya. Kemudian bisa untuk dimakan nanti. Oke, kita dekati saja pemirsa. Ini itu cacing sulfur yang bisa dimakan. Tuh, tuh, tuh, tuh, tuh. tuh. Ya, saya mau ke sana. Gimana caranya ya? Harus hati-hati pemirsa. Karena ini batu di musim hujan tentunya sangat licin. Uh. Itu pemirsa cacingnya. Dapat cacing pemirsa. Harus hati-hati banget. Uh. Ya, yeah. itu pemirsa. Oke okay, pemirsa, ini cacingnya. Saya harus pakai daun. ambil casing ini dia pemicat kita masak. Oke kita lanjut nyari dulu. Ini lewat mana tadi ya? Oh, kayaknya ada lagi bunga tuh. Ya, tuh. ada cacing lagi. Tuh, cacingnya tuh. Alhamdulillah saya menemukan bahan makanan yang tidak mematikan. Ternyata cacing. Saya ambil cacingnya. Ya, yeah. dapat dua pemisah cacing sulfur ini. Enak kalau dimakan. Ya, mungkin kalau masih mentah begini banyak pemisah yang ada sebagian pemirsa yang jijik melihatnya. Nanti, kalau sudah masang, matang, masak ya, sudah matang dan dimasak enak. Oke, pemirsa, mungkin nanti ada makanan lagi yang bisa untuk dimakan. Kayaknya disitu serem. Saya balik lagi aja ke sana. Nanti, kalau nggak ada makanan lain, kita yang nemu aja ini. Cacing sulfur, di. saya akan masak. Oke, kita turun. Saya turun balik. Rupanya tadi menemukannya deket dekat saja. Di sini nggak perlu jalan jauh ke sana. Nah, terus sepeda saya, pemirsa, dekat. Saya mau nah, situ ya. Ah, saya melihat sesuatu pemecah. Tuh, merah-merah. Coba deketin. Ih. Ah, sepertinya bekas kotoran hewan, tapi hewan apa ya? Oke. Sembil aja. Wih. Kayaknya enak nih. Oke, nanti saya akan coba masak buat campuran cacing tanah ini, cacing sulfur. Oke, yuk kita masak aja karena sudah lapar, pemirsa. Hai pemirsa, saya akan masak di sini saja. Di sana airnya serem ya, denguran air terjun juga. Jadi saya cari-cari lokasi enak di sini ya. Saya mau saya udah bawa kompor. Oh maaf eh tadi cacing tanahnya ini udah dicuci ya bung saya ih saya mau lupa saya mau ambil air dulu di sepeda ya saya mau ambil air dulu bisa ini di airnya harus nih kita kasih air kita masak cacing silfur tapi ini nyala nggak bos, nggak, karena kurang, kurang pemirsa airnya kurang, kurang. nah, toh, sebentar, e, rebusan airnya mendidih, kita masukin cacingnya pemirsa, dua sendoknya pemirsa. Eh, kan? nice. Kayak Oke pemirsa. mana tadi sendoknya. Nih. Ini cacing tanah tadi yang kita dapetin di sana. Kita rebus. Nah. Cepat mendidih nih pemirsa. Ah udah matang ya. Kecilin. Nah. Terus kita kasih tadi kotoran nggak tahu kotoran apa kayaknya ini kotoran kura-kura pemirsa. Yes, nikmat. Dan saya baca di berita katanya kotoran kura-kura itu nikmat bisa dimakan pemirsa tidak mateng pemirsa kita mati napinya oke okay. ya yeah. kayak ada suara motor di sana oh gergaji mesin Alhamdulillah ada orang di sana, jadi aku bisa tanya-tanya. Ya pemirsa saya mau makan rebusan cacing sulfur nih. Dulu, <tuh> alhamdulillah saya nemu ya dari sana. Buat berkat doa pemirsa semuanya. Kalau pemirsa nggak berdoa, bagaimana saya nari kelaparan ya? Nikmat. Banyak suara aneh di hutan ini. Tapi alhamdulillah saya menemukan makanan untuk mengurangi rasa takut. Dari tadi saya belum menemukan orang lewat, pemirsa. Kemudian nanti ada orang lewat, saya mau tanya-tanya. Dan tadi saya sudah dengar kayaknya ada orang nebang pohon di sana. Suara mesin gergaji. Saya mau lanjut makan dulu, saya. Ah. sukaipun bisa baru kali ini saya merasakan masakan cacing sulfur sederhana ya nih. ini merah merahnya tadi nih yang saya ambil kotorannya di sana Saya akan ya Saya bisa saya kenyang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini tidak mematikan. Doakan saya, pemirsa, ya, tetap sehat. Gerakan kenapa-napa dengan cacing silukuri ini. Oke lah. Saya akan sisakan sedikit buat penunggu di sini, karena saya sudah kenyang. Pemirsa, saya tadi sudah makan Alhamdulillah, kenyang. Dan sekarang saya mau cari jalan pulang Pemirsa ya. Nanti saya mau tanya orang tadi di sana ada suara kayaknya gergaji. Baik, terima kasih telah menonton Pemirsa. Kita pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang mobil sepeda.